baterainya ngetrap apa enggak. Untuk teman-teman yang sewa di Indonesia Kamera di manapun kalian berada Indonesia Kamera Sidorjo, Mojokerto dan lain sebagainya. Eh, silakan teman-teman cek terlebih dahulu kameranya sebelum disewa. Oke, cara cek baterainya ngetrap atau enggak, caranya cukup mudah. Tinggal kalian hidupin, hidupin. Ini bagi teman-teman admin juga, eh, silakan dicek seperti ini hidupin terlebih dahulu kemudian kita buka flashnya dan kita uh, pakai review terus kita buat motret nih kita buat motret ada contoh baterai yang itu mas baterai yang ngedrop ada nah, ini kita pakai baterai yang enggak ngedrop ya nah, caranya kita tampilkan review dan flash kita coba 10 kali nah ketika 10 kali eh, ketika baterai nggak ngetrap maka ya nggak habis nih masih full nih masih nih ya ya masih full Coba kita pakai pakai yang yang ya ya hai, hai,